Dalam beberapa ayat, Allah raya, ilayal masir, kepada akulah tempat kembali kamu. Jadi, kita ni dididik, diasuh dan diajar supaya, kecek sokmu, um, royak sokmu um kepada diri kita. Kata kita kena kembali, kena pelik kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم.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 ayat 39 sampai 42 surah al-qasas sudah beberapa kali kita baca ayat ni yang menunjukkan bahawa Takabur dan besar angkuh Firaun dan orang-orangnya tapi akhirnya mereka itu di tergelak di dalam air iaitu air laut batu mereka tidak di Ditulung. Mereka tidak diberi pertolongan walaupun sedikit Serta dengan di dunia dan akhirat dilaknat dan dijamin Dengan bagi mereka Ayat 39 walaupun kita baca dah Baca sekali lagi Dan berlaku sombong takaburlah Fir'aun dan tenteranya di negeri itu Dengan tidak ada alasai yang benar maknanya buat rusak di atas muka bom tak terima ajarin Allah ajarin Nabi lepas buat mengikut hawa nafsu dan mereka menyengkar bahawa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami ni yang panggil buku besar manusia yang duk bubuh dalam hati dia dalam perasaan dia dia tidak akan kembali kepada Allah Manunya kalau mati pun mati tidak akan kelik kepada Allah. Sedangkan dalam ajaran Islam ni diajar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita hidup, kita mati, kita makan, kita gapo semua di lah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Dalam beberapa ayat Allah ayat inala masir kepada akulah tempat kembali kamu jadi kita ni dididik diasuh dan diajar supaya kecek sokmo royak sokmo kepada diri kita Kata kita kena kembali kena balik kepada Allah tapi Firaun dan orang-orangnya pada zaman itu tak ada sikit habuk di dalam hati mereka berasa nak klik kepada Allah sebab tu orang dia adanya ime dan duk, kecek semua haa mati ha, klik kepada Allah haa syurga, haa nengako cek katanya orang tu adalah orang berime dan ciri-ciri dia -ciri, nak buat benar-benar habdosa-habdosa pun dia takut sebab dia ada terikat dengan akhirat kena klik kepada Allah. Lepas tu dia selalunya nak buat kebaik. Ani kita orang Islam ni bila kecek apa sahaja, dia kena sakut dengan mati, ha amalan, ha syurga, ha neraka. Tapi Firaun orang-orangnya ni, have ya wazannu annahum ilayna la yurjaun. Wan zon nu bukanya arti mereka menyengkau. Zon dalam kroeh bermaknanya yakin. Walaupun pun perkataan zon arti sekol boleh jadi kok tu boleh jadi kok ni. Ni tu heroya di dalam kroeh hahaha Fir'aun dan oge orang oge nyu. Lalu tu lah setelah mereka banyak buat aku rosak ke atas muka bumi patu dok nak tamla nabi Musa hak ni cerita yang sudah pun kita tahu akhir sekali Allah qay fa akhadhnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yam dengan sebab itu kami mengepungnya bersama-sama tentera mengepung arti apa helok helok we jadi duduk di tepak tula patu sekaligus maka mati selalu dah. Lepas tu kena mengikut sejarah. Sebab apa? Sebab Fir'aun dan tenteranya, Duk Tamla, Nabi Musa, ditemuh tengah lauk yang terbuka. Padahal kalau misalnya kita, Kalau kita mikir sikit, Eh, bak apalah lauk ni terbuka, terbelah jadi dua. Siapa buat lauk? Boleh terbelah jadi dua, Begitu, begitu ma ni. Tu, kalau mikir gitu pada tapi dak Firaun pada waktu tu dia dak nak benar. Bunuh Nabi Musa dan nak nak azab Bani Israel Dia orang sepenggal kita tengok. Apa? Orang dak dak tidur orang. Lagu-lagu mano dia kena boleh. Masuklah kok cerok mana bucu mana, dia nak dia nak higap boleh. Ha nah, tu gitu. Akhir sekali mereka apa? tentera tenteranya -tentera serta kami Humbankan mereka ke dalam laut. Bermaknanya mati Guling Hanyu Penuh Cuba kita gambar Lauk apabila Katuk semula Orang puluh-puluh ribu mati sekaligus Di dalam laut bersama dengan Fir'aun Maka perhatikanlah bagaimana buruknya Kesuduhnya orang-orang yang zalim dia panggil apa? akibah. akibatuz zalimin. akibah ni maknanya bantoi. kita pun selalu dengar wal akibatu lil muttaqin. apa beza lagu mana? akibatuz zalimin. Supaya eh? lebih kurang eh. akibah tu no? kalau sekiranya hok molek bagi orang yang bertaqwa iaitu nya syurga. Baik, jaya. Tapi bagi orang yang tak boleh, akibah dia, ia itunya, gusok, hancur, meyakur. Tu makna akibah. Allah bayar lagi, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ Dan kami jadikan mereka ketua-ketua dalam kesesakta yang mengajak ke neraka dengan kekoforannya. Allah. Masa duduk di dunia ni, dan begitulah juga orang yang bertobat, orang yang berperangnya supportnya, Fir'aun dan orang-orang dia. Jadi ajak orang supaya sesak dan jadi kafir. Ataupun paksa orang supaya jadi kafir. Ini Allah raya jelah-jelah katanya, perangnya otak baik yang ada pada Fir'aun dan orang-orang dia pada waktu tu. Bukit Skoda tu dah atas dunia wa yaumal qiyamati la yunsarun dan pada hari kiamat pula mereka tidak mendapat sebarang pertolongan. Jangan harap katanya Allah Taala nak tolong mereka. Mereka tidak akan diberi pertolongan walaupun sedikit. Ni serupa dengan pratatra amik maha kocak bang. Saimamu. Gapo-gapo surat dah dia cokmohu saynamu tak tukar tak wi ma'ah kalau dia nak wi ma'ah dia kena duduk dari samnuan kedi boleh tolong ini cuba kita gambar katanya orang kalau dah sekiranya ada jahat, ada kayu, ada buat salah dengan khutmai, belum pada nak pada tatra, belum pada nak saynamu boleh lagi utan pergi mari. Gatu, gani, gatu, gani. Tapi dia cok moho siap dah. ning jalan ni. Ayat pasal cok moho. Tak weh maaf dah. Lepas tu semua orang yang tabi'at peranyaan supaya dengan ni. Duk di dalam ayat ni. Hak ha teruk lagi lebih pada tu. Wa atba'na hum fi hadhi dunya la'na. Allah. Tak? Dan kami iringi mereka dengan lakna di dunia ini. Dilakna, dilakna, semua. Bukan oleh Fir'aun dan Fir'aun saja dah. Bahkan oleh-oleh kafir. Oleh-oleh munafik yang Allah Ta'ala sebut di dalam Qur'an. kera'ah. Innalazina kafaru wa matu wawum kuffarun ula'ika alaihim la'natullah wal malai'kati wal nasi ajma'in khalidina fiha. Ini dia adalah suratul baqarah Sesungguhnya orang okay, kafir Dia mati dalam keadaan kafir Mereka itu dilaknat oleh Allah dan Malaikat Dan semua, setiap makhluk Ini nyanyi orang okay, kafir Walaupun tamat, mana kita kena, kita tak kena Dia berjuru, manu, ataupun dia jahat, dia karuk, dia berapa Semua orang okay, kafir duk dalam radah tullah belaka iaitu yang dilaknat oleh Allah Taala apabila masuk di dalam neraka sikit lagi tidak akan diperangi azab wala pesari tidak akan diberi pertolongin wala pesikit Allah siapa siapa, siapa kau dalam ayat lain orang-orang ahli neraka orang kafir utama sekali mitok supaya malaikat haduk gagah neraka ataupun malaikat aduk seksa orang dalam neraka mitok hei penjaga neraka mitoklah supaya tuhan perengyi yukhafif 'anna yawman minal 'adzab supaya Allah taala perengyi buat turun sikit degree apa api yang kuat ni buat turun sikit sari pada dia dah malaikat jawab katanya kamu akan ditambah ditambah ditambah dan tidak akan diberi pertolongin walaupun sikit. Nah, ha tu orang kafir. Orang golongan yang kedua hak kena laknat. Allah ayat di dalam Quran. Eh, Dud dalam surah An-Nur. Yaitunyo hubungnya dengan orang-orang munafik. Ayat dia ya, panjang mula dengan lail lam yantahil munafiquna wallaziina fi qulubihim marad. Ha tu ayat tu panjang. Tuhan mal'unin mereka itu dilaknat dok di dalam keadaan dek laknat semua tu orang munafik pak kita bosenya orang-orang Islam kita yang jadi munafik sifat-sifat munafik yang ada pada orang Islam kadang-kadang lebih teruk daripada orang munafik di zaman Nabi dahulu lagi Allah alam nah eh? Sebab tu kita sama sekali Jangan ada walaupun sifat-sifat munafik Orang dia tak ngaji ha munafik Dia tak tahu katanya dia munafik Tapi bagi orang yang ngaji, ngaji, ngaji Dia berasa takut dia jatuh di dalam munafik Saya yakin katanya orang Islam kita hok semayah, hok ngaji Dia tak takut dia jatuh kafir Sebab jatuh-jatuh kafir ni dia pasang dengan akidah dengan perbuatan dengan kecek peh. Dia tiga perkara tulah. Ya? Nak? Akidah, kecek, buat. Jatuh kafir. Walanya zibilah. Tapi munafik ini. Orang tu orang tak sedar. Dia tak tahu katanya dia duk buat kelakuan dia, pemahaman dia tu jadi munafik. Apa munafik ni orang dilaknat oleh Allah Taala. Terutamanya tu heroyak di dalam Quran puak-puak munafik ni orang hak susuk kafir dia tapi dia zahirkan Islam depan orang. Ham gitu. oleh Allah Taala di dunia wa yaumal qiyamati hum minal Dan pada hari kiamat pula adalah mereka dari orang-orang yang tersingkir. Maknanya tersingkir maknanya dibuang, dijauh. Ha tu dalam perkataan dalam surah, surah Al-Mulk Fasuh'an li ashabis sa'ir artinya jauh dari rahmat sebab itu, orang apabila dia masuk di dalam niyaka terutamanya sebut di dalam ayat ashabis sa'ir, sebab salah satu daripada nama niyaka, iaitunya as-sa'ir maka laknat ataupun jauh daripada rahmat bagi orang-orang ahli niaka as-sa'i begitulah juga tersingkir dari rahmat rahmat kami dengan sehinohinonyu Makbuh. Makbuh artinya orang yang dihina kalau benar hok tak molek dalam bahasa arab dia panggil qabih kalau benar molek hasan good tapi benar tak boleh Benar-benar punuh Usak Dia panggil qabih Lepas cer, Cik tu Allah Ta'ala waya Dalam Quran ni Kelum Fir'aun Dan Semua orang Bertaubi'ah Pasal ni Adalah Dihino Sehino-hinonya Di hari akhirat Sikit lagi Duk mana tu Duk dalam ni aku. Allah Ni janji siap-siap tu Di dalam Suratul Qasas lepas pada Fir'aun mati dan orang-orang dia mati telah Nabi Musa baru terima baru terima kitab Tawrah belum pada tu Nabi Musa tak ada baca sikit pun kitab Tawrah dihadapi Fir'aun sebab ke apa? kitab Tawrah tak ada turun lagi Nabi Musa kena giri pulak ni di sebelah apa? sebelah Tursina untuk menerima apa? kita Taurah kena duduk sekali dengan orang-orang dia sehingga Allah taala wis sesak dalam padang pasir saja 40 tahun. Eh ya, cuba kita gamar sesak dalam padang pasir. Kalau perlu orang sorang cukup 40 tahun. Cuba cuba cuba gamar dah tak tahu nak gi mano gi ko tu tak penuh gi ko ni tak penuh kena. kena duduk sekali dalam padang pasir tang tinthan situ wa ummuhti wa gapo cari cari air cari rezeki cari gapo Pah Nabi Musa ni kenapa cer dengan puak-puak pasal kerah palak keras perut belaka puak-puak Bani Israil kego tu kego ni kego tu wadani tak penuh wak hak Nabi Musa rakyat gapo pasir tunjuk tak tak pasir Allah, sejarah panjang Nabi Musa. Ini tu he gayak sekarang ni. Nanti tengok sikit lagi lah. Saya gayak ni takde takde saja. Nak dengar, hoax sungguh. Nanti Nabi Musa gayak di akhirat sikit lagi. Pakak beri pung sumu, Dengar coko Nabi Musa deg gayak. Supaya ada gayak bagi. Aku ni lagu ni lagu ni, so so so so so so. cerita Musa. Hah, cerita Nabi Nabi Yusuf pula Gayak so so so kita deg tengok tengah sikit lagi cita hak paling betul sekali di akhirat walaupun tu her rakyat dah di dalam Quran nabi rakyat dalam hadis tapi kita made unitekan patu ore okay, hak jadi koncing, iaitunya, okay, tu lakon cing ya itunya ore lagi hak tu disebut di dalam Quran insyaallah sikit lagi kita akan boleh tengok tu dia dan boleh dengar daripada siang king tu, tuacin so supaya kita gi sampat ore okay, ataupun kita gi jumpa dengan ore okay, orang tu wit apa ni ciwit dia belong pada ni masyaallah kenapa cerun kau tu kena jumpa orang itu negeri tu wak ga tu wak ga wak kat ga kat tu wak ga kita pergi jumpa dengan dia kita tanya dia tolong royak sikit kalau tak sroyak panjang uh, uh, pun royak mana pendek gapo retik hak hak gapo hak demo ataupun hak saudara dok tepu Kena duduk pacar dengan gatu, gani, gatu, gani, cuba raya Haa tu Sengah-sengah orang ada yang bagi ke kita dah eh? Kadang-kadang sejel dua jel tu biasa, Sikit Manguk benar orang yang nak <coughs> raya Supalah juga Kita ngaji dalam Quran ni tu Tak ada raya, raya lah Tapi boleh kita tengok sikit lagi Di akhirat Akhirat lah tempat yang semua orang boleh tahu benar-benar yang betul benar-benar benar. walaupun sekaya ni pun siapa buat gapa-gapa you beng na beng lang siapa duduk wang pen siapa duduk buat gotu buat go semua akan dibongkar akan dibuka akan dibuka rahsia belako di akhirat atas dunia ni banyak rahsia yang tidak terbuka Allah lepas patu, how the boss is sekali ni rahsia kita ingat malam ni rahsia kita akan terbuka sikit lagi kurek-kureknya Kuih kita baca sendiri lepas tu saya nak mengakhiri masa nak habis lah orang okay, yang berhibuka rahsia orang okay. orang ni beringat-beringat ok cik pangpeng pangpeng pangpeng pangpeng buka orang okay, tu korek korek korek buka korek buka orang okay, yang ni nanti tengok di dunia siapa ke akhirat Allah Taala akan buka rahsia dia. Sehingga Nabi besar katanya siapa-siapa duk cari rahsia orang, waktu duk buka, nanti tengok siapa kedalam bilik tidur dia Tuhan akan buka rahsia. Selamat bangat. Gitulah. Eh insya-Allah kita sambung semula ayat yang ke-43 seterusnya wallahu alam wa sallallahu ala